Back to my channel, kembali lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku bakalan review sebuah produk. Tapi di sini aku gak bakalan DIY, -iway, di an lagi, nggak tutorial-tutorialan lagi. Tapi di sini aku bakalan review sebuah produk. Yaitu adalah Tre maskera dari essences. Terus kotaknya aku udah buang. Dan di sini kita bakalan Langsung pakai atau praktekin pakai maskara essences ini, tapi aku mau membahas dulu dari packagingnya yang udah aku buang. Jadi, di packagingnya itu katanya dia waterproof, volume maskara kalau nggak salah. Terus, saat di aplikasi. Eh, <tuk> Saat aku aplikasiin ke mat bulu mata aku, itu tuh nggak ada volume -nya sama sekali, kecuali kalau mata kalian udah bener benar ada volume atau lentik-lentiknya dikit gitu. Dan kalau udah pakai ini, dia ada efeknya dikit. Tapi sepengetahuan aku, Sepengalaman aku, aku pakai ini tuh. Uh, Maskara ini dia gak melentikkan bulu mata, tapi dia cuman menebalkan sama memanjangkan bulu mata kita. Jadi, untuk kalian yang mempunyai bulu mata yang turun atau lurus, huh? gak aku saranin kalian pakai ini. Tapi, kalau kalian udah agak lentik dikit bulu mata kalian, kalian bisa pakai ini. Tapi itu terserah kalian dan aku pakai eh dan aku beli maskara ini tuh cuma 20.000an doang loh, teman-teman dan aku belinya di toko kosmetik dekat rumah aku. Jadi, aku belinya itu kalau nggak salah 25 eh, 25.000. Jadi, untuk kalian yang udah penasaran banget bagaimana review aku tentang maskara eh ah, jatuh. Tentang maskara ini, jangan lupa untuk kalian Klik tombol like-nya atau jempolnya ke video aku ini. Terus kalian nyalain juga notifikasi loncengnya, eh salah. Terus kalian nyalain juga subrat yang berwarna merah di video aku ini. Kalau kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang. Oke. Okay? Nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena di setiap minggunya aku bakalan upload video-video terbaru. Jangan lupa kalian eh uh, apa ya? Follow juga Instagram aku di sini. Jangan lupa stay tune terus video ini ya Jangan di skip nah, Jadi di sini aku memakai Ini penjepit bulu mata Untuk menjepit bulu mata kita Yang belum terlalu lentik atau ke atas Soalnya kalau udah dipakein Maskara ini Bulu mata kita tuh jadi turun oh, sayang Harganya no. e, Seginian 20 ribuan itu murah sih ya. Tapi ya Pas aja gitu sama harganya Jadi ini tuh Menurut aku juga bagus banget, dan dari packaging itu juga elegan. Terus, kalau kita lihat dari aplikatornya, ya tuh kayak gini, kayak masker pada umumnya. Jadi, ini tuh dimasukinnya agak susah. Nah, kayak harus pakai tenaga gitu. Yaudah deh, yang namanya juga kan masker 20 ribuan. Jadi langsung aja, aku jepit bulu mata aku. Eh, aku ambil cermin aja di sini. Aku pakainya satu bulu mata aja. Aku cobain, aku praktekin. tuh ya maksudnya ke kalian, agar kelihatan bedanya sama yang dipakai, belum eh sama yang dipakai masker ini, sama yang belum dipakai masker ini. Oke, okay. dua sakit kena mata dagingnya terus. <tuh> Jadi bulu mata aku udah lumayan volume banget, udah lumayan banget, hmm, aneh. <laughs> Terus aku pakaiin aja, jadi buka aja. Dan aku pakainya agak dimasukin kembali sedikit, huh? supaya enggak terlalu banyak banget. Aja. Eh, ini jangan sampai kena terkotor lagi, karena ini kerudungnya. Cuman punya satu kerudung ini dong loh untuk pas Mina. Aku mau beli lagi nanti, orna abu apu. Hmm. Dan di sini aku pakainya sedikit-sedikit aja, soalnya kalau kebanyakan dia tuh jadi bulu mata kita jadi turun banget soalnya dia kayak berat gitu jadi untuk saran aku pakai maskar ini dikit-dikit aja nggak perlu banyak-banyak bagian bulu mata bawahnya juga supaya ada nuansa tebalnya Dan inilah hasilnya, teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaannya. Baiklah teman-teman, sekian aja dulu video daripada aku, review daripada aku, daripada terus daripada terus huh? dari gue. Kalau kalian suka dengan video aku ini, kalian jangan lupa klik like-nya atau jempolnya ke video aku ini. Jangan lupa kalian subscribe juga ke channel aku, Subret ya yang berwarna merah. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang. Terus kalian yang lain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena ini di setiap minggunya, Kalian upload video-video terbaru. Semoga video ini berjalan Lupa untuk kalian komen juga ya video aku ini. Terus kalian share juga video aku ini ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Guys.